Pakai Fibonacci untuk mencarikan setiap target price dengan support line. Hai, saya Mr Alex daripada Hockdesign hari ini nak berkongsikan sama anda. Macam mana untuk pakai indikator untuk Fibonacci something like that takes. Macam ini je. Ok, so sebelum kita mula, tolong saya tekan double click video ini untuk like dan followkan saya, kita teruskan untuk tengokkan Ah, uh, yang penjelasan yang seterusnya. So untuk yang Fibonacci ini adalah satu kita panggil sebagai turning point untuk setiap trend. Okay. So daripada sini biasa kita nak carikan satu trend macam ini kita nak tahu eh bila dekat sini nak cari ah uh, dekat sini mana dekat sini adalah turning point. Okay. So turning point maksudnya dekat sini adalah boleh uh, acting sebagai satu support atau resistance lah. Okay, so kalau you pakai macam gini kan you pakai uh, pakai kita uh, fibonacci ya yeah, kalau fibonacci you tarik daripada bawah harga yang dari terbawah ya daripada terbawah yeah, uh, terbawa itu uh, termasuk ya uh, pada uh, harga yang terendah daripada eco itu ya yeah, dengan harga yang tertinggi daripada yang uh, sebelumnya Okay, so ini untuk membantukan anda untuk tahulah setiap punya posisi taking profit dia Okay, so ini adalah untuk daripada bawah Tarik sampai atas-bawah, tarik sampai atas untuk mencarikan Resistance dia atau support line Okay, so daripada sini you boleh nampak juga ha, So kalau contohnya dekat 50% ke atas adalah zone blue bridge Kalau kalau adalah dekat zone 50% ke bawah adalah bear bridge Okay, so kita contohnya untuk sampai sekarang ini kita nak tahu ha, Macam bila kan masa untuk ambilkan zone daripada harga yang tertinggi sampai harga yang terendah so maksudnya untuk sekarangnya kita nak carikan untuk zone support line so kalau untuk sama juga bit tinggi daripada 50% inilah zone bullish dengan lebih bawah dia itulah bearish zone eh ok so kalau dekat atas ni kan ok so kita tahu lah. setiap posisi yang kena garisan-garisan macam begini adalah kita punya earning point dia kat Di sini adalah zone yang kita panggil sebagai posisi yang agak membahayakan ini adalah cara-cara untuk menganalisiskan T-Bonansi so kalau you nak belajar cara-cara pakai -cara Fibonacci bonansi yang seterusnya macam mana untuk buat anggaran so untuk all time high punya harga Ya, yeah, macam contoh macam gini. Ah, Oh Taiheim. Okey, saya punya target price boleh sampai mana? Kalau sampai harga dekat sini untuk kita dekat sini boleh pakai extended golden section eh. Extended punya free bonansi daripada bawah tarik sampai yang paling tinggi. Kalau so, dekat sini awak pun boleh dapat tahulah oh yang harga tertinggi dia, ah, target price adalah dekat berapa ikut kepada trend ini. Ini adalah penjelasan untuk hari ini. So, harap boleh membantukan anda untuk ambilkan tindakan yang lebih lanjut dalam kita punya pasaran saham ya. Ingatlah, bergrid Video ini untuk pelukan like, saya. So kalau berminat untuk hadirkan kita punya kelas yang seterusnya tekan link di bawah. So kita kasi ni kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Terima kasih.